Selamat datang di channel Taifan with Smita and Hey. Oke, okay, kali ini kami bakalan nge-review mie, uh, mie dan bakso pedas. Nah, terlihat lebih menarik, jadi kami coba nge-review itu. Jadi, levelnya ada empat guys. Jadi, kami misalnya cuma level empat karena level 4 paling pedas gitu. Kami tidak terlalu memperkenalkan diri kami di sini karena akan memperpanjang durasi video jadi kalian boleh ngecek link deskripsi di situ ada sosial media kami. Iya berikan. Iya. Silakan dicek. Oke okay, oke. Okay. Oke okay. bakalan kami tunjukkan video videonya. <SILENCIO> bakso dan mie gimana nih rasanya kami bakalan nge-review ini gliatnya aja udah kayak oh, pedes gimana gitu <laughs> guys kami coba dulu ya guys aku cobain Keren. baksonya nah, ya kan? aku cobain baksonya ya aku cobain minyak guys yaabis mendadak mendadak kayak menar -menar -menar. Kaya mana ini gimana endo enggak endo belum dimakan kan dia lupa kudus ban ya lupa kan bos oh ya yeah. ini kami beli di kota bangkinang di indomaret nama baksonya tuh so melatuk di, di Bibiu Bibi ada kayak gambar bibir besar gitu guys, bibirnya mau seksi. Cobain deh baksonya. Inget? Okay. Yeah guys, kayak mie uha nggak? Ya. Yeah. besok sekarang nge-review guys. Oh iya yeah. by the way, dinginnya tuh ada kayak sosis, sosis gitu, tapi kan kecil-kecil ya kalau malahan ya yeah. guys buat kalian yang suka main pedas kayak gini nih so, kalian wajib datang itu saya ya guys <laughs> kalian harus ngeliat ini minyak ini baksonya kayak wah wow. pedas lo guys umpah demi apa ini kalau kalian untung gak jadi kami minum air panas seharusnya kami tadi ini mau bikin makan pedas, challenge nya gak boleh minum air dingin teh kok keren oh, kamu bisa curi dia guys oke ini bakso oke guys, jadi aku coba baksonya. banyak pedas nggak pakai air ya, kita minum nih guys. nggak aja bohong khususnya guys, sumpah itu rasa sosis, hahaha, <laughs> <laughs> hmm? bakalan hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, kalian pakai sumpit loh sumpah, ini kami pakai sendok aja guys, hancur, <tik> guys ini sumpah bakso kegedean ke mulut, tingginya jalan enggak, <tik> bagaimana <tik> skip? akhirnya, walaupun yang kecil tapi lumayan lah ya kan. Untuk pejuang sumpit bagi-bagi yang enggak pandai makan sumpit pegang, pegang. Pokoknya segitulah Kita Satu server guys Kayaknya nggak dimakan nih Nggak semua orang bisa minang sumpit kan? hey, Guys Kain pedas, bab. Lama kali pakai slow-mo-nya. Habis. Habis, guys. Kita lihat. Bagi penonton yang enggak. Ini dia. Oke. Okay. Hai oke guys sekian video dari kami jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian biar bisa nonton review kami siapa tahu ada yang suka mie pedas kayak gini juga besok kami akan mereview pedas lagi guys kalian komen aja di bawah mau nge-review apa lagi semangat bikin kontennya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh